Uangnya 7000 nggak aku dapat, dia marah-marah, ngamuk. Uangnya 7000 dia mau beli buah naga, aku bilang nggak dapat, dia ngamuk-ngamuk, guys. Dia ngamuk-ngamuk, sementara naga 1,2-3. Karena nggak dapat, awak ngomong bagus-bagus. Dia ngamuk-ngamuk, guys, dia katanya anggota IPK. Anggota IPK. Jadi kau pikir tapi jaga rumah? Kau ini kau berarti? Aku udah ada izin usaha. Iya biar kau bangkrut aja makau. Kau bawa izin kau sudah kau tengok. Ada itu. Usaha apa? Datang. Ada tak? Kau kantor lurah. Ngapain ngusik kantor lurah? Iya. Ceta ada tukang buah depan Politeknik Negeri Saha. Liang enggak izin usaha. Sama orang apa kau viral kau tengok apa? Ini nih Kau nggak percaya kau? Kau nggak percaya? Kau sumpah kan kau mati kau nanti depan. Napa? Karena kau yang salah Kamu mau beli buah naga Uangmu 7 ribu Kamu punya masalah di luar ke sini Pelampiasannya Ini guys Ada orang-orang sok-sok preman Dia kurasa udah berantem Sama orang di luar kan Dia mau beli buah naga Uangnya 7 ribu Aku bilang gak apa oh, Kupiralkan Bang aku nggak macam-macam aku orang desa Manunggal mau desa Manunggal aku sini ada ujian usaha aku nggak ada uang preman-preman kupirkan aku tidak main-main aku di sini sudah capek orang gila aku bisa gila kalau uangmu 7.000 kamu minta buah naga nggak dapat ku bilang kau nggak mau Tadi, adikku itu dari sini. Aku mandi.